pertama-tama kita buka aplikasi yang bernama OMB atau One Man Bank silakan telpon atau chat saya atau kontak. Menonton video ini buat teman-teman yang belum subscribe silakan kalian subscribe di bawah ini. Karena subscribe itu gratis nggak ada ruginya Jangan lupa juga kalian untuk menekan tanda loncengnya Agar kalian juga tidak ketinggalan dengan video gue yang baru Oke okay? Gue hitung sampai 10 10 7 5 4 2 1 Oke okay, Terima kasih Selamat menonton Semua. Kali ini saya akan membagikan tutorial setiap pasang hasil tambah-ambar di keyboard Yamaha semua series Dan kita tahu bahwa yang ada di keyboard jamaah dari intro 1 sampai 4, main A sampai D, 1 sampai 4, itu semua ada kita berdua jadi kalau kita ini menambahkan 3/4 buatnya jadi 3/6, 4/4 dan lebih dari 3/12 bisa. Seperti ini kan. Sekarang kan yang ada cuma 3/2. Yang diperlukan. Jadi jadi kita di menambahkan. Pertama-tama kita buka aplikasi yang bernama OMB atau One Man Band Silakan telepon atau chat saya atau kontak saya Yaitu mengilah ya, penampakannya, inilah penampakannya bisa Mengilah penampakannya aplikasi yang OMB ini. Nah, Setelah itu kita menuju ke style kita buka itu style yang seperti macam ini kita kita oke dulu kita menuju ke window kita klik style marker kita marker nah kita menuju ke part part new tahu buka oke okay. seperti ini penampakannya kita klik memang kita mau klik aku okay. kita coba main dulu ya Main a kita try coba ubah ke 35 bar 50 bar kita klik oke okay. oke okay. kita cek dulu ini sudah kita cek kita cek jam ini kita cek cek cek apakah sudah berubah atau belum kita cek ini kita klik link link oh, ternyata belum berubah kita klik lagi seperti tadi 35 bar kita cek oke okay. oke okay. oke okay sudah berubah saudara kita cek lagi sekali seperti ini oke okay, sudah berubah sudah saudara, -saudara. oke okay. okay, untuk bisa kita memerubah yang intro a kita klik part kita klik new kita klik yang sini kali ini saudara yang ini ya yang ini kita klik yang biru ini kita klik intro a intro a kita mau merubahnya menjadi misalnya 33 bar 36 38 bar lah setelahnya 38 bar kita klik ok kita cek lagi betul sudah berubah atau belum kita cek lagi macam biasa oh, ok sudah, sudah berubah sudah lihat sudah. Sudah, sudah apa Misal kita mau merubah bar ending A, kita klik new, kita klik ini, main, kita klik ini, cari ending ending A, ending A, kita klik. Misal mau kita ubah ke dari bar ini, setelah ya, gila terusnya begini Oke, okay. kita cek lagi tapi tak sudah berubah atau belum? Macam biasa mau begini Oke, okay, sudah berubah sudah salah. Oke, okay, sekarang kita cek semuanya. Nah, main A sudah berubah. Intele A Intele sudah berubah. Intele harus berubah. Ini sudah contoh sudah salah. Untuk fill in sama break itu tidak bisa berubah. Tetap kita cek lagi semua benerubah belum? Lagi. oke, siapa lima oke, tidak berubah sama, cek lagi, intro A, cek lagi macam biasa, lagi. oke, berubah semua, sama ini, cek lagi yang ending A, ubah sebelum, tekan lain. Oke, okay, berhasil celera. Sekarang nya kita simpan ke plus di celera. Sekarang file ke set style as. kita ke langsung ke celera lagu. Kita buat misal ada ada dia. Misal kita, kita set ke plus di. Okay. Right. kita keluar saja ke sini oke, kita ikan yes oke, kita kembali ke keyboard sejarah, cipi do musik musik musik musik musik musik kita tengah kena Selamat mencoba. Salam Yamaha. Salam untuk kita